Halo everyone, balik lagi di channel kesayangan kita, Indonesia Kamera. Hmm, ada yang tahu gak sih aku kali ini bakal spill apa? Pasti penasaran dong, kali ini aku bakal spill hidden gems yang ada di desa Gedung Wanakertong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 di situ kalian lurus aja sampai nemuin Gang Jalan Sadewo di sebelah kiri. Kalian belok kiri aja, lurus sampai nanti nemuin pertigaan Gang Musola. Jangan belok-belok dulu ya, pokoknya intinya di sini tuh lurus aja. Nanti kalau kalian belok, takutnya kesasar kayak aku. Bentar, aku bakal kasih tahu pertigaannya. Pokoknya anjir-anjirnya tuh pertigaan musolah sama rumah cat krim. Nah, itu tuh di depan. Itu kalian belok kanan, lurus aja sedikit, nanti tujuan kita ada di depan. Pasti penasaran dong, apaan tuh, apaan tuh. Wah, udah sampai nih di wisata Tirtawangi. Wisata Tirtawangi salah satu hidden gems yang ada di gedung Wono Kertolo. Di sini kalian bisa menikmati view sungai dan juga klub klip, klip lampu. Gia, ya, aku saranin kalian datangnya tuh waktu sore atau malam hari, supaya bisa kayak ngerasain vibes yang nyenengin gitu. Kalian bisa lihat lampu kelap kelip dan yang gak ke kalah kerennya di sini tuh banyak banget spot-spot foto yang pastinya instagramable banget deh. Aku kasih tahu ya, di sini tuh gratis tanpa dipungut biaya loh. Nah, di tira ini nih teman-teman, banyak spot-spot foto yang kece abis. Nah, di tira ini teman-teman, banyak spot-spot foto yang kece abis. Apalagi waktu malam hari, wah, wow, banyak klub lampu yang instagramable. Dan juga banyak tulisan-tulisan menarik di samping sungai tira ini nih teman-teman. Mulai dari spot foto yang dihasil bunga-bunga, klip lampu yang mengitari bintang, tempat duduk yang warna-warni. Cocok deh buat tempat di spot foto. Di halaman tertawa ini juga ada tanaman toga yang diwarnai dan dihiasi dengan botol-botol warna, warna kuning, biru, merah. Nah ini nih kesukaan bocil-bocil. Gak kalah serunya nih teman-teman. Di Tirtolangi juga menyediakan wahana-wahana seru seperti sepedagoes yang mengapung, bebek-bebekan. -bebek Wah, wow, pastinya seru abis. Oke, tunggu apa lagi yuk langsung datang aja ke tirto dan tetap pantengin terus ya channel kita dan jangan lupa like comment and subscribe